You Life, are... You Life, YouTube, Disney, <laughs> Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, bro! Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Disney, Halo Bro, hampir sebagian kaum laki-laki kalau ngelihat cewek bohoi pasti matanya gitu ya Bro, dia ngelirik, pasti ngelirik tapi pernah nggak sih kalian itu ketika lagi scroll-scroll media sosial atau scroll-scroll layar ponsel tiba-tiba ada iklan, iklannya cewek seksi lagi biasanya kan kalau kita main facebook ataupun main instagram ataupun main apa, main game kadang-kadang tiba-tiba muncul iklan iklannya itu yang menawarkan, yang mempromosikan cewek-cewek seksi, aplikasi tentang cewek-cewek seksi Pernah nggak teman-teman itu install aplikasi yang seperti itu? Pernah nggak? Kenapa saya bahas seperti ini? Mungkin sebagian dari kita itu ada yang seperti mabru. <laughs> Jadi ketika lagi scroll-scroll ponsel, tiba-tiba muncul iklan. Muncul iklan dulu. Muncul iklan cewek. Saya juga pernah posting video yang sem semacam ini, reaction video semacam ini, di postingan beberapa bulan yang lalu. Ya. Uh, tapi di video ini beda ya teman-teman. Ekspresinya pabu Speed itu tegang banget kita <laughs> beli. Pabu Speed. Oke okay, dia dengan tampilannya so tuh. Singing, dancing, funny stories, literally anything. fun get, <laughs> get, get. <laughs> Ekspresinya. bro. Get. Udah run, bro. <laughs> Mana kepalanya pakai filter foto lagi? <laughs> Ma Bro sebisa mungkin. Oh tulisannya harus semua Bro. Sayid, Sayid, Sayid, <laughs> <Syed>. Mel. <laughs> Inggris. Tidur baharapik Bro. Pusing <laughs> alot. Pernah ga teman-teman kira-kira? Oh, ini video apa lagi nih? Oh, ini. Oh, bro. Ini... oh Hi, bro. Hi, bro. Ay, bro. Kamu where, you bro? where you from? What is your YouTube channel? <laughs> bro, what that? Bro, you bro right what that? bro, where you at right now? Bro, where you right now? anak ini bener. Anak ini bener-bener tahu ya, bro. Nuts. Nuts. <laughs> no, no, YouTube channel. You... YouTube channel. Are you, Are you YouTuber? <laughs> You are YouTuber. You are YouTuber. These you are YouTuber. nuts. These, these You are YouTuber. You are You are YouTuber. <laughs> these, these nuts These nuts <laughs> these <Business>. You are YouTuber. You are YouTuber. YouTuber. You are lagi. Bro, ditanya lagi, bro. Tadi di jumlah video yang pertama, pernah nggak teman-teman itu sepintas nginstall aplikasi tentang cewek-cewek? Pernah nggak? Ya kalau pernah sih normal, tapi jangan dinormalin banget ya bro. Uh, jangan terlalu membenarkan kebiasaan. Kalau misalnya kita terbiasa melihat cewek-cewek yang buhay, kita langsung hm, gitu jangan bro. Mulai dikurang-kurangin dikit bro. Dikurang-kurangin dikit lah. Oke cukup sekian reaction dari admin. Semoga nggak nyenengin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.